di nontrol ada kakak dia ada kakak mafa ada dedes ada ayam leman juga ini ada mas operatornya ayo kita mulai naik di ketinggian berapa ini aduh aduh aduh aduh aduh aduh mengenang masa kecil sekarang menemani anaknya yang cantik dan ganteng. Kak, dulu kak. Oke, gimana, gimana rasanya? Seru ya? Tripas, gimana deh, Rani, tangannya nggak boleh keluar, biar nggak kecil. Jadi tangannya nggak boleh keluar. berhenti teman-teman. Karena ada yang naik. Uh, seru sekali teman-teman. Di sana ada apa lagi tuh? Ada pesawat. Ada eh uh, buda juga. Oke, okay. enggak ya berani. Uh, suaranya kretek-kretek teman-teman. Uh. Oke ayah nampang dulu sebentar Yeeey yeah. Halo Sik ya Let's go Let's go Kita ya kelihatan rumahnya Mbak Uci, Masku. Ada Mas masyid Cim juga. Masku terlihat. juga Pak yang. Uh, lanjut lanjut. Terus ya. Kak Adira gimana kesannya pertama kali naik? Yang Lala alias Jidon ini Gimana? Seru? Berani? Bergegak? Hmm. Pokoknya tangannya ya boleh keluar. Nah, kalau pegangan di sini, ini untuk pegangan Tidak nah, boleh pegangan di luar ya Bosku. Yeah. <laughs> Senang Masku? Iya, gak seneng Masku, rata Masku Rata Masku, Ternyata masku. Ternyata. Oh, uh, berhenti lagi, teman-teman! Ini di bawah banyak yang ngopi-ngopi. ada pasar malam setelah lebih kurang tiga tahun, libur, libur karena pandemi ya. Ada hiburan. Bosku, jadi sekarang seneng bosku. Oke, sudah mulai ada hiburan. Naik turun, naik turun. Cantik, cantik. iya sama Pak Dece sama Pak Dece sama Pak Dece woi yuk masa nanti nge-nge-nge masa traktornya wuih wuih waduh ketiting jadara-jadara ini nanti ditaruh di Youtube nya siapa? gak tahu ya? Oh, taruh di YouTube nya Kak dia aja biar romantis teman-teman jangan lupa di subscribe like dan komen ini ada apa ya pokoknya diisi terus Kak kuat hpnya sudah berapa kali putaran ini, nggak tahu ya, nggak dihitung uh, pokoknya banyak putaran teman-teman yeah, bersama hiburan rakyat Tasya Raya uh, pas berhenti di tengah-tengah teman-teman uh, ngantung antung pas ini berhentinya di paling atas ya Oh kan paling atas Eh uh, Berhentinya di paling atas ini teman-teman Di bawah lagi ada yang naik kayaknya Ya turun lagi Turun lagi teman-teman Oke Oho. Untuk arisnya Uh, segala macam apa namanya? arena permainan di sini rp rupiah teman-teman. Apapun itu ya, mau naik kuda-kudaan atau istana balon. Pokoknya semua warna yang ada di sini rata-rata 10000 per Cuman karena kita yang punya lapangan jadi gratis teman-teman. Wujud -teman. basu, gratis <laughs> basu. Tapi ya, jangan sering kering teman-teman sukan -teman. Ini mumpung mumpung pasar malamnya main di sini. Insya Allah ada janji Karena ini sudah di sini sudah naik Kita naik lagi Karena lah Boleh keluar loh ya Karena bahaya kalau keluar ini Pokoknya kalau naiklah Nah apapun Anggota tubuhnya Jangan dikeluarkan teman-teman Bahaya teman-teman Lama sekali teman-teman gratis tapi lama peniling jadi rokok naik turun, naik turun cantik teman-teman tapi -teman. udah berkeringat ya Kak Dia? nggak ngapak Pak? ya, saya sampai kelihatan kelihatan kelihatan kelihatan kelihatan cukup Kak? kalau cukup? Kak bilangin ya, bagus ya? Mas hmm, jog. ya. Mas, antep. Oke, sudah saya bilangin. Teman-teman, ternyata enggak kasih motor ya, terus aji kita mampir ya. Ayah saya jadi rekam. kurang satu putaran. Masih disemayani teman-teman. Season. ini ayah yang mabuk ini <laughs> mabuk ketinggian kakak tiara, kakak wavan sama adit bos enjoy aja bosku, bu yuk dong Kala dong <laughs> bosku pakai baju nentara oke itu ada ibu ibu lagi perhatikan anak-anaknya yang naik ini ada istana balon ini teman-teman nih. nih terus sekali ini saya sampai belum Lampu kelihatan uhuh, Pas di tengah lagi kita teman-teman Berhentinya teman-teman Seru Oboh, SSR Uru pokoknya teman-teman Oke cukup Oh belum ternyata Ternyata masih dilanjut siapa ini yang di sebelah ini sendirian ya ngerem teman-teman dari mantul-mantul kalau direm itu di sana ada wahana apa itu kereta keretaan terus ini istana balon yang di sana itu sebelah masjid udah juga ada food court alias tempat-tempat untuk makanan, jual kulineran. Huu, guys. Ini masnya operatornya. Ya, yeah. sambil terus dipantau. Ayo. Ayo BCO Tadi Tadinya kak, gak? Awu, hawa mabuk Gak ya Aduh Kayak sing Thank mm -hmm. you.